Abang juga tetes Saya masih dalam badan abang Coba buktikan nah, Berinding, Pak Gue sumpah deh, gue berinding Tapi gue gak percaya, Lu buktikan lagi Gue gak suka, gitu loh Tapi kenapa bulu gue berdiri ya, bang? Berinding ke badan gue, benar, sumpah Sumpah gue gak tau nih, ada apa sih nah, lu gak percaya, gua. Enggak, lo kan percaya, gue Enggak, lo kan percaya, gitu Tapi kan gue buktikan Bang, panas deh, Bang Bang, panas, Bang, bang. bang. Panas, bang. bang. Itu yang, panas itu yang panas itu, yang panas itu, yang panas itu adalah hal yang gue Mah, tolong bikinin papa kopi dong. Sama pembantu aja, Pa. Mah, ambilin tuh laptop papa. Sama pembantu aja, Pak. Udah malam nih, Mah. Kita bobo yuk. Sama pembantu aja, Pak. Siap, Mah. Di, temenin saya bobo. Ibu Keputin masih ketawa nama lo Itu namanya duit sial